warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar, peminat kaset-kaset saya ini Laki-laki dan perempuan Baik yang sedang tinggal di rumah Atau dalam pengembara dalam perjalanan yang jauh Dengan mobilnya Diputar kaset didengarkan nabuyah Berceramah seakan-akan kita berdekat, meskipun saya tidak ada dalam mobil ini, tapi suara saya ada. Yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nyaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran. La insha kartum la aziz dan naku mu la inka inna hadabilah syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri yang nyakmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nyakmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan kenyakmat itu. Tidak kamu pedulikan. Maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya, nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan wah wah intang dunia matam Allah lah tuh kalau kamu hendak menghitung nyaman Allah tak dapat kamu membilang berapa mat itu ada alat-alat modern sekarang yang dipakai orang komputer yang dapat menghitung berjuta-juta bahkan bermiliar dengan cepat. Tapi bagaimanapun cepatnya hitungan komputer. Komputernya nanti sudah rusak dan nyaman Allah belum juga semua dapat dituliskan. Apa yang kita syukuri? Apabila kita mengenalkan nyaman Tuhan itu, kita menjadi kaya dalam batin. Kita tidak jadi murung dalam biru sejak dari matahari yang terbit di waktu pagi terbenam di waktu sore, di waktu senja lalu berganti dengan malam danas apabila malam sudah datang bintang-bintang pun berkelap-kelip di langit itu pun sudah kita syukuri jika kita mengenal dia di atas bumi sendiri pun kayu-kayu yang menghijau Buah-buahan yang renung masa. Ikan di laut. Deburan pasir. Ketika ombak mengempaskan dirinya ke pantai. pohon kelapa nyur Yang melambai di tepi pantai. Dan segala macam yang lain yang susah buat dituliskan. Buat diucapkan pun. Menjadi perbandingan, menjadi peringatan kepada kita bagaimana besarnya nikmat yang melingkungi manusia ini. Tuhan yang terhormat, di dalam Al-Quran Tuhan pernah bersabda: "Wahala ka na, laku maafil semua isi bumi ini kami sediakan buat kamu. Kami sediakan buat kamu. Sehingga apabila kita melihat ke laut, kelihatan ombak itu berdebur ke pantai lalu kelihatan dari jauh perahu nelayan, menyusur ombak dan gelombang mencari ikan. Untuk siapa ikan yang dicarinya itu? Untuk kita makan. Apabila kita lihat tadi menguning di sawah. Kita tanamkan tadi itu. Untuk siapa buahnya? Untuk kita makan. Pisang yang tumbuh di pekarangan rumah kita. Untuk kita makan. Malahan kalau kita lihat binatang-binatang berkaki empat. Kambing, sapi, kerbau. Hei kambing, hei sapi, hei kerbau. Mengapa kamu gemak, gemuk? Mengapa kamu jadi besar? Kami disediakan buat kamu. Buat kamu. Ah, payahlah menghitungnya. Sampai kepada buah-buahan yang ada. Mangga, rambutan, durian, Makanan-makanan yang lain-lain. Lazat dimakan oleh manusia. Kalau sekiranya kita tanyai dan mereka dapat menjawab, tentu jawabnya akan sama semua buat kamu. Inilah nikmat oleh Allah Subhanahu Wataala. Wasahharalaku mafil ardi dan segala isi bumi ini disediakan buat kamu. Di sini kita merasa dalam hati syukur Allah taala pun memberi peringatan kepada kita walaqad karamna bani Adam وحملناهم في البري katanya hei anak Adam kami muliakan kamu Di muka bumi ini, kami angkat kamu di laut dan di darat. Di laut dengan kapal, di darat dengan kendaraan Malah sampai sekarang di udara diangkat manusia. Dan diberikan rezeki padi menghuni buah-buahan yang manis-manisnya pun bermacam kemanisan. Dan diberikan lagi keperingatan bahwa dari binatang yang lain, manusia lebih utama. Dijadikan manusia, dijadikan Allah Taala bermacam-macam, bermacam macam binatang, bermacam-macam margastawa yang ada di muka bumi ini, manusia juga yang lebih tinggi daripada semuanya. Dan sebagai patri daripada segala nyaman yang ada itu diutus Tuhan pula. Utusan-utusannya terdiri daripada bangsa manusia sendiri. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sejak zala -zala dari zaman Nabi Adam. Nuh, Idris, Hud, Salih. Ya, Iqshab, Ya'kub, Yusuf. Daud, Sulaiman Zakaria, Yahya Isa, Musa dan lain-lain Harut dan lain-lain sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w tanda cinta manusia itu sempurna kepada manusia cinta Allah kepada manusia itu sempurna dikirim manusia sendiri buat menyampaikan bagaimana manusia tadi Supaya selamat dalam kehidupannya. Dan diberi peringatan kepada manusia. Bahwa hidup itu bukan sekedar yang sekarang saja. Sesudah hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lain. Hidup yang akan datang yang lebih kekal daripada hidup yang sekarang. Hidup yang sekarang disebut al-hayatul fahmiyah Hidup yang fana. Kelihatan sebentar. Kemudian hilang, sesudah hilang, tak kembali lagi. Tapi nanti disambut dengan al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal. Disitulah kehidupan yang sejati. Kita kembali kepada yang tadi. Mengenal hidup yang seperti ini saja sudah patut disyukuri. Kalau kita tidak mengenal hakikat dari kehidupan itu, Apalah ubah kita dengan binatang? Tuhan pernah bersabda dalam Al-Quran. Dia katakan, -kata, Walaqad zara'na li jahannama kafira minam jinni wal insi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum ala'na akan kami lemparkan kepada neraka kesengsaraan, api neraka jahat manusia. Dia berhati, tapi tidak memperhatikan. Dia bermata, tak melihat, dia berkuping, tak mendengar. Apalah ubahnya manusia yang demikian itu dengan binatang. Bahkan lebih lagi sesatnya dari binatang. Sebab binatang kalau dia tidak berpakaian, tidak ada orang menyalahkan. Dan tidak ada kata salah. Kata benar dan salah pada binatang. Nah sebab itu maka manusia yang tidak mempergunakan hatinya, matanya, telinganya. Dibihina dari bernyata. Dan mereka itulah orang yang lalai. Tak memperhatikan hakikat dari kehidupan itu. Maka tanda syukur kita kepada Allah. Kenallah dirimu dan kenallah hidupmu. Dari mana engkau datang. Di mana engkau sekarang? Kemana engkau pergi lagi sesudah ini? Kambing, sapi, kerbau tidak membicarakan ini. Dia cuma mikirkan makan. Manusia disuruh memikirkan ini. Taruhlah manusia itu tidak tidak ada nabi. Tidak ada utusan dari Allah datang akalnya sendiri pun di dalam kehidupan itu hendak mencari juga jalan yang baik hendak menjauhi juga jalan yang buruk tak ada orang yang menyukai yang buruk dalam hidup ini walaupun orang yang telah terlanjur berbuat buruk sekalipun dia menyesali karena dia tidak dapat menahan dirinya sebab itu maka bersyukurlah kita kepada Allah kehidupan kita itu tidak disesia disesiakan tidak disia-siakan oleh Allah ayat sabun insanu ayat sudah apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan saja tidak terpelihara berjalan tidak tentu arah tidak tidak Sejak dari masa dalam menjadi nutfah lagi sampai menjadi insan, sudah menjadi pikiran kita: bagaimana keindahan Allah menjadikan kita? Nah, sebab itu, maka dikatakan: "Bersyukurlah, syukurilah, nyaman Allah." Itu sekarang timbul pertanyaan: bagaimana yang dimaksud dengan syukur? Saya pertalikan sedikit dengan falsafah. Sokrates, apabila dia mempelajari keadaan alam, sesudah melihat keadaan alam ini, dia pun mempunyai iman bahwa ada yang menciptakan alam, yaitu Tuhan, dia bersyukur. Mengetahui itulah hakikat hidup, kata beliau. Mengetahui itulah kebahagiaan sejati, kata beliau. Ah maka, di sini kita melihat. Syukur ya Allah, aku tidak dijadikan jadi binatang. Syukur ya Allah, aku tidak jadikan manusia yang sia-sia. Syukur ya Allah, aku terjadi dalam keadaan seperti ini. Sehingga aku tahu yang hak, tahu yang batil. Tahu yang buruk, tahu yang baik. Tahu dari mana asal perjalanan ini. Dan tahu pulang ke mana tujuan perjalanan ini. Syukur kepada Allah kerana kita tahu. Kita datang ke dunia cuma sekali. Sepintas, sekejap mata dibandingkan dengan umurnya dunia. Taruhlah orang berumur 100 tahun yang paling panjang. Tapi apalah artinya 100 tahun? Dengan umur dunia yang sudah miliar tahun. Dan apabila kita mati pun, dunia pun akan tinggal sepeninggal kita. Entah berapa juta tahun lagi, tidak tahulah. Sepintas zaman kita lalu ke dunia ini. Kita bersyukur, karena kita diberi ingat yang sepintas zaman, yang sekejap mata itu harus kita isi. Sehingga setelah badan kita hancur di dalam bumi, kita masih hidup. Ini, saudara-saudara pendengar yang terhormat, kita sudah mati hancur di kanung tanah, tapi masih hidup. Ada orang yang berumur sampai 100 tahun misalnya, atau lebih sedikit tidak pula banyak lebihnya itu. Belum saya mendengar berita di dunia ada orang yang berumur 200 tahun, tidak. Paling banyak ya 120-130 tahun itu pun sudah lemah. Nah, dalam, dalam umur yang sekian pendeknya kita lalui di dunia, dia bisa kita panjangkan. Dengan apa? Dengan sebutan, dengan amal, dengan bekas tangan, dengan iman, dan amal saja, sesuai dengan apa yang disebut di dalam pantun Melayu, "pulau pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, bodi yang baik terkenang jual." Ada juga satu syair daripada Shawtibai, penyair Arab Mesir yang terkenal. Ya sabli nafsika qabla mautika zikraha, sabzikro lil insani umrunsan. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas ketika hidup yang dulu itu adalah umur yang kedua kali bagi manusia, banyak orang yang setelah dimasukkan ke dalam kubur masuk sudah ditimbun kubur tadi, orang pun pulang ke rumah. Sebutan orang tadi keluar dari kuburnya tiap hari, dia keluar setahun, dua tahun, sepuluh 10 tahun, seratus tahun, malah ada yang beribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW, umurnya cuma 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1400 tahun. Masih seperti kemarin saja, hidup beliau itu menjadi sebutan siang malam. Inilah maksudnya yang dikatakan orang yang sesudah mati, dia hidup kembali lebih panjang umurnya. 64 tahun dibandingkan dengan 1.400 tahun dan selama azan masih kedengaran di puncak menara entah ratusan ribu tahun lagi itu nama akan tetap hidup nah, ini yang kita syukuri kepada Tuhan sebaliknya setelah kita sebutkan bagaimana syukur Atas nyakmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, ada orang yang tidak berterima kasih sedikit juga kepada Tuhan. Malingkan mengumil terus bagaimanapun banyaknya nyakmat yang dia terima. Maka pada ujung ayat tadi dikatakan Wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau kamu masih mengingkari nikmat Tuhan itu, maka siksaan Tuhan amatlah pedihnya kepada dirimu. Memang banyak sekali manusia sudah ada nikmat datang, dia tidak memperdulikan nikmat itu, dia masih mengomel saja. Kita misalkan. Ada seorang perempuan bertandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada CJ kursi-kursi bagus ada lagi perhiasan-perhiasan yang lain tanda dia berjam di bilang, ah, syukur saudara atau saudari ada radionya ini ada televisinya ini ada lagi isinya model betul nih. furniture di mana ini yang menyediakan disambutnya ah televisinya sudah anu model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu radionya radionya sudah bahula ini si juga begitu ada yang model sekarang yang model baru, saya sudah ketinggalan zaman ini ini misalnya niat mat yang telah ada itu tidak disyukurinya Meningkat di omelinya. nya Ini banyak manusia yang seperti ini. Sebagaimana pernah saya katakan dalam kaset ini. Inilah orang yang. Wa wa min Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Tamak terus. Orang seperti ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan akan seperti cacing karena panas orang seperti itu. Sebab dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan dapat percobaan sedikit sudah gelisah sudah seperti Dia tidak akan merasai nyaman hidup walaupun bertimbang nikmat dalam rumahnya. Dia tidak akan merasai nyaman hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya. Tetapi dialah orang yang paling miskin. Sebab so, disebutkan oleh ahli-ahli falsafat. Siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada syukur, kalau belum ada sabar. Jadi syukur itu ada imbangan yaitu sabar dan syukur syukur ketika nikmat datang sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak sebab apabila sabar itu pikiran tenang pikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang tetapi kalau dapat sedikit cobaan sudah gelisah maka kita mengkafiri tidak mensyukuri nikmat yang ada misalnya saya pernah juga bertemu seorang bukan seorang berbeda, berkali-kali orang dia datang abuya, ya saya ini susah kenapa Ya Bu ya mengatakan kalau kita suka-suka bertahajud, suka beribadat dengan setia nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah empat tahun tahajud saja sebelum malam, tidak dikasih apa-apa. Ah, ini orang tidak bersyukur. Empat tahun dia bertahajud terus menerus. Dengan apa-apa dia bertanya. Tidak. Pakai mukana berapa dibeli mukana itu. Lampunya terang. Berapa? Ungkos lampunya. Empat tahun sakit. Tidak. Makan enak juga sepanjang hari. Cuma permintaan belum dikabulkan. Yakmat yang ada dalam tangannya dia lupa. karena mengharapkan yakmat akan datang. Ha, inilah orang Wahilah ini kafratum inna azabilla syadid. Kalau kamu lupa kepada nyamatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu saya sudah bertanya sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan. Eh Tuhan arti kasih saya seperti bagi itu kita kepada Tuhan padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa itu yang menjadi pokok kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa di dalam quran dikatakan kalau menkhalaqul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melekat untuk beribadat kepadaku Jadi artinya bukan 4 tahun. Selama hidup. anaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa. Karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Nah, ini satu contoh. Saya ingatkan. Apa maksudnya? Inna azabila syadid. Orang yang lupa kepada nyamat niat Allah, niatmatnya niat Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. sisaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Ha, sudah dapat mobil. Apa merek mobil? Oh, mereknya Holden. Iya, tapi baru dipakai dua tiga hari. Iya, tapi sekarang ada lagi ni Holden ya, tak? mau-mau pakai Mercedes-Benz ah? bagi apa lagi PMW Folfo macam-macam macam-macam pikirannya -macam itu sudah siksaan buat dia padahal bukan pula dilarang mencerita-cerita yang baru itu bukan dilarang tapi berpikirlah dengan wajar dengan wajar yang akan datang disyukuri yang telah ada ini lebih disyukuri lagi orang Gelisah kena mengharapkan yang baru. Dia lupa keadaan kekayaan yang ada pada dirinya sendiri. Cobalah. kita kaya. Mobil ada. Rumah besar. Ini ini cukup. Tapi badan sakit. Bagaimana? Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar, Bapak Raman Tamin. Dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi, bukan malah dia terkenal-terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, kata, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu. Yang penting sekarang ini bagi saya, sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa ni'mat Allah. Tapi nikmat yang paling besar itu, kesehatan bukan kekayaan dia berdoa kepada Tuhan dia beribadat dia minta Ya Allah sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku hari ini saya pernah melihat di sini kita melihat bahawa kesehatan badan adalah kekayaan yang tidak ada nilainya walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan tapi badanmu sehat Kekayaan berjuta-juta itu engkau tidak banyak kekayaan tetapi engkau makan enak pernah saya juga berjalan-jalan dengan seorang teman orang kaya naik mobil lalu di dekat sawah orang-orang bekerja sawah ketika itu hari kira-kira pukul 12.30 hari saya melihat bagaimana sesudah membajak sawahnya. Orang yang punya sawah tadi makan. Dibawakan oleh istrinya dari kampung. Di dalam besek nasi yang akan dimakan oleh suaminya. Dimakan oleh suaminya itu. Sehingga kawan saya yang punya mobil tadi. Menjadi dalam hatinya itu seakan-akan iri. Saya yang tinggal di gedung besar, di rumah besar, mempunyai mobil beginian, tidak merasa enak makan seperti itu. Ah, Coba tuan berapa nikmat Allah? Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa ini syakartum la azidan nakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Taala? Syukurilah. Apabila itu engkau syukuri badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang. Dalam hal itu insyaAllah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Walain kafartum tetapi jikalau engkau lupakan ni'mat itu. Nah, itu namanya sama dengan kafir. Melupakan nikmat itu sama kafir. Sebab so, kafir itu ada namanya kafir inat, kafir juhud, kafir nikmat. Kafir, inat. Artinya keras kepala. Kafir, juhud, ingkar. Tak mau percaya. Kafir, ni'mat. Ni'mat, Tuhan telah datang lupa ni'mat itu. Itu juga termasuk kafir namanya. Nah, kalau kita lupakan ni'mat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah saya, rumah sewa saya, uh, sudah 40 pintu banyaknya. Tapi yang di sana tidak dibayar orang. Di sana itu, uh, apa itu hampir terbakar, rusak. Jadi berapa? Baik. Ada dua rumah. Jadi yang 30, bagaimana? Ah, lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang... Memungkiri Allah Itu juga merubah kepada rupa muka kita Orang yang selalu tidak puas Walaupun dia punya kekayaan sudah berlimpah-limpah Tapi rasa syukurnya tidak ada makamnya pun tidak enak Di dalam rumah tangganya pun Dia menjadi selalu berungutan saja Ketika mula-mula datang sesudah penyairahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta suami istri. Hidup dengan sederhana. Makan enak tertawa pagi tertawa sore apa yang ada dimakan yang tidak sabar. kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang mulai lang-lang daripada Tuhan. Mulai lupa kepada nyakmaah lama-lama tidak mensyukurinya ma. timbul berkelahi dalam rumah Ah, si laki-laki tadi melihat lagi ada perempuan yang lebih muda ha, dia mau kawin lagi ribut lagi dengan yang tua macam-macam nampak bagaimana saya katakan tadi nampak oleh orang luar orang ini senang ini tapi di dalam rumahnya sendiri neraka dibikinnya sendiri neraka itu karena dia tidak mensyukuri nikmat dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika pencobaan datang hai nah, di sinilah tuan-tuan tu, pendengar kaset yang saya cintai saya katakan di dalam agama kita disuruh kanaah apa menyambut dengan kedua belah tangan, nikmat yang diberikan Allah kecil atau besar, yang penting nilainya. Nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur, dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Percobaan itu banyak harta berniaga rugi, istri atau anak yang dicintai, mati, misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kita sabar menerima Kita tabah menerimanya, sehingga kita tidak goyang. Ketika nikmat datang, kita syukur, jadi kita tidak sombong, Ketika percobaan datang, kita sabar, jadi kita tidak bingung. Kita punya hidup selalu tenang. Di dalam ilmu tasawuf, disebutnya bahwa antara syukur dengan sabar itu adalah seperti sayap-sayap sebelah kanan syukur, sayap sebelah kiri sabar. Kalau patah salah satu dari dua sayap itu kita jatuh, tidak bisa kuat lagi. Jadi sebagaimana kapal terbang juga mempunyai dua sayap. Kalau patah satu lebih baik lekas berhenti, jangan berlayar lagi nanti bahaya besar jatuh. Membawa jatuh kita. Para pendengar, disinilah. Disinilah. Yang menjadi tiang dari kehidupan kita. Sehingga menjadi kita normal. Sebagaimana pernah juga saya katakan. Kerusakan-kerusakan atau seperti radio korsleting yang terjadi antara sabar dan syukur ini. Ini bisa jadi penyakit. Mulanya penyakit batin kemudian menjadi penyakit badan. Ada orang. Itu saya pernah mengatakan tempoh hari ini dalam salah satu. Kuliah di kaset ini. Psikosomatik. Dilihat penyakit. Diperiksa, dianalisa oleh dokter. Asalnya dari kecewa. Ada orang, anaknya menyakitkan hatinya. karena anak itu juga jadi fitnah dalam kehidupan. Diharap akan begini. Rupanya jadi begitu diharap akan taat rupanya maksiat lama-lama dipendam penyakit itu dalam hati eh berubah kepada badan sendiri kadang-kadang sakit jantung kadang-kadang eksim kadang-kadang kudis hajaib rupanya perjalanan darah diganggu oleh tekanan jiwa tekanan jiwa Mengganggu tekanan jantung, tekanan jantung, mengganggu tekanan darah, tekanan darah, menjadikan penyakit basir pada badan. Sebab itu maka dikatakan Barang siapa amat aaropah hendikri tak indahlah umat syaitan bangka. Barang siapa yang menolak peringatanku, dia punya hidup nanti akan sengsara, sengsara jadi penyakit. Hikulubi marufun faza dahulu Allahumma rota dalam hatinya ada penyakit ditambah lagi oleh Tuhan dengan penyakit lain diperiksa oleh dokter badanmu dah sakit ini ini pikiranmu yang sakit macam-macam adisinilah ah, saudara-saudara yang terhormat maka syukur itu adalah satu nikmat yang kita sendiri mengusahakan supaya terjadi pada diri kita sendiri dan gelisah itu adalah nak laknat yang kita tumbuhkan sendiri sebagaimana pepatah orang Melayu makan hati berulang jantung hatinya sendiri dia makan jantungnya sendiri diambil ulang akhirnya kurus kering Pikiran pun jadi tertumbuk... cahaya mata pun menjadi muram... ...hati gelisah, ...kepercayaan kepada Allah tidak ada lagi... ...kepada hidup tidak ada lagi... ...na'udzubillah ingin taliq... ...para pendengar... ...peminat kaset-kaset ini... ...siserukan... ...gembirakan hati... ...kuatkan iman kepada Allah... ...syukuri segalanya... ...sabar kalau datang percobaan... ...insyaAllah kita akan tetap... Teguh hidup. Selamat dunia dan akhirat. Sekian saja dulu. InsyaAllah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.